Judul kajian pada malam hari ini Judulnya cukup berat Jadi jangan tertipu sama judul Kalau saya nggak salah judulnya Rahasia ruh dan Makrifat dalam pandangan syariat Rahasia ruh dan Makrifat dalam pandangan syariat Berat betul ya Rahasia ruh jadi jangan pernah percaya kalau ada orang mau mengkaji rahasia ruh dalam waktu satu jam, apalagi mau mengkaji rahasia marifat dalam waktu satu jam, nggak mungkin bisa. Dan kalau udah dibilang rahasia ruh, ya rahasia ruh, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang ngerti. Makanya pengajian ini di awal sudah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita ini aneh, sok tahu tentang ruh. Ya, sok tahu tentang ruh. Oh, yang nyata aja nggak paham, apalagi yang nggak kelihatan. Tubuh kita ini, loh, tubuh kita manusia, masya Allah. Di balik kulit kita ini ada makhluk Allah yang luar, luar biasa. Yang jadi dokter paham itu. Betapa banyak itu sel-sel di tubuh manu, manusia yang bekerja dengan sangat terah, teratur. Baru yang fisik saja kita nggak paham. Kadang-kadang kita sok, ya, sok ngerti tentang ruh. Maka sok ngertinya manusia tentang ruh itu bukti kebodohannya kepada ilmunya. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Wasallam dan itu diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ada sekelompok oknum Yahudi ya ada sekelompok oknum Yahudi penasaran tentang ruh nah bicara ruh sendiri dalam bahasa Arab ruh itu punya banyak arti ruh punya banyak arti termasuk malaikat Jibril juga disebut Ar ruh Ar Ruh juga nama malah Malaikat Al-Quran itu juga terkadang Disebut dengan kata Ar Ruh Maka dari katanya saja Ruh ini udah maknanya luar biasa Cuman yang mau kita bahas malam hari ini adalah Ar Ruh dalam arti Diri kita Yang berada di dalam balik Jasad Yang tersembunyi ini Ar Ruh yang dengannya manusia dikatakan hidup sebagai manusia Ruh yang berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang yang lain Sampai nanti akhirnya tinggal di alam surgawi Abadi selama-lamanya dalam kebahagiaan Maka hal tersebut pernah ditanyakan oleh sekelompok oknum Yahudi Yang penasaran tentang ruh Nanya sama Nabi Muhammad SAW Nah, ini menarik ya nabi yang terbaik nabi yang paling hebat nabi yang paling alim nabi yang paling bertakwa atau nabi yang paling bermakrifat ya yang paling ber, bermakrifat yaitu nabi Muhammad s.a.w <S. S>. wa wa <swek> ditanya oleh yahudi oknum yahudi sekelompok oknum yahudi bertanya tentang ruh Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab dengan fasihnya roh itu begini, roh itu begini, roh itu begini, roh itu begini, roh itu begini, kemudian diuraikan dengan detil a sampai z. Apakah diuraikan seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Yang mana tidak pernah berkata-kata Kecuali atas wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terdiam sejenak Ya terdiam sejenak Sahabat paham Oh ini lagi dapat wah, wahyu Bahkan oknum Yahudinya pun paham Oh ini lagi dapat wah, wahyu Terdiam sejenak dan terlihat perubahan fisik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Setelah itu Rasul membacakan wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Isra' ayat 85 Al-Isra' ayat 85 Dulu ini ya, dulu ada sekelompok kumpul Yahudi pernah nanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepadaMu tentang al-ruh bertanya kepadaMu tentang al-ruh apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah Allah perintahkan Rasul jelaskan ruh itu bagaimana jelaskan ruh itu seperti apa Apakah begitu? Ternyata tidak Allah menyatakan Kulirruhu min amri rabbi Kulirruhu min amri rabbi Katakan, wahai Nabi Muhammad SAW Siapa ini yang nyuruh ngomong? Siapa yang nyuruh ngomong? Kul Siapa yang berkata? Katakanlah Siapa yang berkata? Katakanlah Allah Siapa yang berkata? Katakanlah Allah Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab berarti ini jawabannya siapa Allah yang ditanya siapa Nabi Muhammad SAW yang menjawab siapa Allah ini perlu digarisbawahi biar kita nggak ruwet ngurusi ruh woy. ya biar hidup nggak ngurusi ruh ya nggak pusing dengan ruh kenapa wajas mereka bertanya kepadamu tentang ruh ini Al Quran ini Al Quran ini kalamullah ini wahyunya Allah Ta'ala. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Lantas apa? Jawaban Nabi Muhammad SAW. Beliau terdiam sejenak menunggu wahyunya Allah. Allah pun menyatakan. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulil, kulil ruh min amri Rabbi. Katakanlah ar-ruh. Itu urusannya Allah. Urusannya Tuhanku. Ruh itu urusannya Tuhanku. Wa ma utih tum minal ilmi illa qalila dan sesungguhnya kalian tidak diberi ilmu kecuali cuman sedikit udah ya berarti pengajiannya selesai atau selesai, selesai. selesai. makanya nggak usah nggak ya hakikat roh roh nih begini roh begitu ruh ruh ruh, rah, ruh, rah, ruh ruh ruh ruh ruh ruh ruh sementara Allahnya bilang ruh urusannya Allah selesai jangan hidup membahas hakikat Ruh, ruh seperti apa, ruh bagaimana, dan lain seba sebagainya. Kita boleh memperbincangkan apa yang diperbincangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh para sahabat dan para ulama yang betul-betul dikenal keilmuan, keilmuannya oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ternyata, urusan ruh para ulama itu tidak. Bergerak penanya, tidak berucap lisannya, kecuali menjabarkan ayat Al-Quran dan hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dah, jangan nanya nama ruh saya siapa ya. Jangan nanya wujud ruh saya seperti ah? apa. Nama saya novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, novel bin Muhammad Al-Idrus. Wujud ruh saya seperti apa? Kalau dohir saya, jangan gantengnya seperti ini. Apalagi ruhnya ya insya Allah lebih kan ganteng, makanya ibu-ibu kalau wajahnya kok kurang kurang cantik dibanding yang lain, ngomong sama suaminya, jangan khawatir mas ini cuman wujud, wujud, wujud fisikku, wujud jasmaniku wujud rohku mengalahkan bidadari di alam surgawi, ya masyaallah mau lihat, mati dulu <risas> ya mau lihat, mati, dulu gak ada yang tahu hakikat ruh gak ada yang tahu hakikat ruh dan Nabi Muhammad SAW gak pernah duduk sama sahabat ngobrolin ruh terus hidupnya enggak yang diobrolkan oleh Nabi Muhammad SAW ada yang sakit nggak yuk dijenguk. udah makan belum belum sama saya lapar kamu lapar Iya yuk kita main ke rumah Abu Ayub al -Zori. dia punya makanan kelihatannya Masya yang diobrolkan Nabi Muhammad SAW ada yang meninggal nggak yuk kita melayat solatkan jenazahnya antar sampai pemakaman itu yang diobrolkan Nabi Muhammad saw bukan hal-hal yang untuk kita orang awam nggak perlu diobrolkan. Padahal sahabat bukan orang awam. Sahabat ini manusia yang paling alim mengalahkan kealimannya para ulama yang alim-alim yaitu sahabatnya Nabi Muhammad saw. Nah pertanyaannya terus gimana ini ya? Kalau ruh urusannya Allah apa yang perlu kita kenal dari Ruh apa yang perlu kita kenal dari Ruh jawabannya begini satu Ruh itu sifatnya abadi inama lil abad. kamu diciptakan untuk hidup abadi tapi mengalami ma mati merasakan yang namanya mati yang enggak mati yang maha hidup hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kapan roh itu diciptakan? Roh diciptakan itu sudah zaman dahulu kala. Ya, sebelumnya jasad semua roh diciptakan doa dan wahidah kun fayakun, roh sudah ada. Jadi roh-rohnya calon anak kita sudah ada. Di mana? Nah, nanti Alquran yang jawab. Jangan saya, saya nggak layak ngomong tentang. Roh, biar Allah yang berbicara, berbicara, biar Allah yang menjelaskan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita flashback dulu. Kadang-kadang kita ini jadi manusia aneh luar biasa kok dirinya sendiri nggak kenal. Banyak sama ibu-ibu dulu ya, Bu, Bu, dulu tinggal di mana? Dulu sebelum sebelum jadi manusia, Ibu ada di mana? Sudah ada atau belum? Nah, ini kelihatan bingung nih. Berarti ya sama-sama saya sama-sama bingung kita. Dulu, dulu di mana kita ya? Coba ini kelompok terbesar di dalam masjid ini kaum pria di masjid ini di luar kelompok terbesar kaum wanita, mas-mas dan bapak-bapak. Dulu sebelum lahir kamu di mana? Sebelum lahir kamu di mana? Di perut ibu. Ya sebelum lahir kok ya. Tolong pertanyaan saya dicerna, baik-baik. Sebelum lahir kalian di mana? Di perut I, ibu. Di perut ibu, ketika usianya satu bulan, udah ada kalian belum? Belum. Dua bulan? Belum. Tiga bulan? Belum. Empat bulan? Nah, baru ada itu 120 h hari. Kita baru ada. Kok kita tahu kita adanya usia 120 hari? Padahal dalam ilmu kedokteran, itu usia sekian bulan kandungan, belum sampai 120 hari, jantungnya sudah berde berdeguk. Betul, ya, duh, duh. bahkan bentuk janinnya sudah kelihatan sempur, sempurna, Dan tangannya walaupun masih ke, kecil. Tapi kita dikatakan kita sebagai manusia setelah rohnya itu ah, ada kapan roh itu ada di tubuh seorang jabang bayi yang sifatnya masih sangat-sangat kecil ketika usianya 120 hari tahu ini dari mana? dari mana? dari Allah Allah memberitahu siapa? Nabi Muhammad Wasallam berarti dari seluruh makhluk Allah yang paling paham urusan roh siapa? Nabi Muhammad s.a.w cuman Rasulullah disuruh merahasiakan nggak boleh bahas banyak-banyak cuman kita dikasih tahu 120 hari tuh ditiupkan ruh bahasanya ditiupkan ya wanafahna ditiup-tiupkan ditiupkan ruh maka ulama membahas di situ ulama bahas niupkannya lewat mana nah itu pembahasan kan dimasukkan ke fisik nih ke jasad jelas hadisnya dimasukkan ke ja, ke jasad nanti juga roh akan dikeluarkan sebagaimana roh di dimasukkan roh dimasukkan ke jasad roh akan dikeluarkan dari ja, jasad dari mana memasukkannya menurut para ulama dari sini dari ubun ubun nanti dikeluarkannya juga dari ubun ubun makanya fenomena saya belum pernah mengalami dan tidak ingin segera mengalami. Bagi yang sudah berpengalaman ya. Para ruh yang mungkin hadir di majelis ini wallahu a'lam. Itu atau tanya sama dokter. Biasanya orang kalau meninggal dunia, matanya bola matanya itu terpejam atau membelalak ke atas. Membelalak ke, ke atas Kenapa kok membelalak ke atas gitu bola matanya? dikatakan oleh para ulama karena penasaran ingin melihat ruhnya kita cari roh dikeluarkan jadi penasaran ingin melihat ruhnya itu hikmah nggak ada yang tahu kebenarannya kecuali Allah dan Nabi Muhammad nah itu saat roh ditaruh di di fisik nah inilah yang namanya mulai kehidupan di dunia di dunia Makanya ada perlakuan khusus kalau bayi umur 120 hari meninggal dunia. Dunia ada syariat yang mengat, mengatur kehidupan sudah dimulai mulai ini kehidupan dunia. Nah sebelum kehidupan dunia ini roh di mana? Roh di mana? Berarti kita ini nggak tahu-tahu ada di perut gitu loh. Ada perjalanannya ada jalanannya tapi kita lupa kita enggak ingat amnesia ya kita amnesia para ulama mengatakan kalau kita simak dalam Al-Quran surat al-a'raf ayat 172 wa'if akhada rabbuka mimbani adama min dhurihim wa ashadahum ala anfusihim alastu birabdikum terjemahannya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi alias tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka jadi Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengeluarkan kita semua dalam wujud ruh, masih wujudnya ruh Dikeluarkan sama Allah Ta'ala di satu tempat, di satu te tempat, tempat itu bukan di alam dunia, tapi di alam so sono Kenapa dikatakan alam sana? Karena gak ngerti itu ada di, di mana. Jadi cukup dikatakan di alam sana, nggak usah ribet, ri ribet gak usah, ruwet ruwet Alam mana? Alam sana dimana? Itu nggak ngerti. Wallahu alam nggak ngerti udah lupa kita kita nggak nggak inget Kemudian dikeluarkan malaikat, melihat dalam sebuah hadis disebutkan, ketika malaikat melihat jumlah ruh yang akan jadi manu, manusia. Malaikat ngomong sama Allah Ta'ala, "Ya Allah, bumi gak cukup untuk mereka, bumi gak akan muat untuk mereka." Mereka maka Allah mewahyukan kepada malaikat, "Aku ciptakan kematian untuk mereka semua. Semua ada batas waktu, waktunya." Malaikat mengatakan kalau begitu nanti mereka nggak akan bisa menikmati hidup. nggak akan bisa menikmati hidup. Kenapa? Baru hidup udah tahu akan mati. nggak akan bisa menikmati hidup. Maka Allah Ta'ala mengatakan aku akan beri mereka harapan. Aku akan beri mereka ha? harapan. Harapan itulah yang membuat manusia bersemangat untuk hidup. Nah di situ seluruhnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala alastu birabbikum bukankah aku tuhan kalian semua saat itu semuanya jawab Bala, benar ya Allah kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami semua kenapa kita bersaksi seperti itu karena saat itu kita melihat kekuasaan Allah yang luar biasa ruh ini udah lihat jagat raya seperti apa, ruh paham siapa yang menciptakan seluruhnya ruh ngerti kemudian ruh bersaksi benar ya Allah yang nyiptain adalah engkau nah kesaksian ini ada di dalam manusia manapun manusianya dan siapapun manu, manusianya karena itu dikatakan Qu setiap bayi terakhir itu dia sudah punya di dalam dirinya fitrah beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala percaya yang menciptakan jagat raya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap bayi yang lahir bersih ya kesaksiannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah setelah itu kita dikembalikan ke sulbi Nabi Adam alaihissalam. Nah disitulah kemudian ilmu kita terbatas untuk memahami ilmu kita terbatas untuk memahami Menurut berbagai hadis yang yang ada tentang perjalanan ruh tersebut Ruh ini dititipkan di sulbi ayah masing masing Jadi ada orang yang memang punya punya catatan nanti akan punya anak Itu di sulbinya sudah ada ruh anak keturunannya ada ruh anak keturunannya di sulbi-sulbinya itu, di mana itu wallahu alam. Kita nggak ngerti, ini ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak akan bahas itu, enggak perlu dibahas, enggak perlu dibahas. Ini rahasia yang kita enggak boleh mengungkapnya dan nggak bisa mengungkapnya. Karena yang tahu, rahasia pun enggak ngomong, Allah pun enggak menjelaskan dengan detail. Nabi Muhammad SAW pun tidak menyampaikan perkara ini dengan urut satu per satu cuman kita dikasih tahu poin-poinnya kamu dulu dari alam surgawi dari alam surgawi kamu iman sama Allah ta'ala kamu terlahir ke muka bumi ini usia 120 hari di situ. mulai ruhmu ditaruh nanti kalau kamu selamat lahir yaitu mulai perjalanan hidup di alam buh Bumi lanjut sampai usia yang sudah ditentukan rohmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di mana roh diletakkan di alam bar, barzah setelah di alam barzah sekian lama Allah akan tentukan tibanya ya kia, kiamat begitu kiamat itu tiba maka Allah kembalikan roh kepada aja, jasad jasad dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu namanya hari kebangkitan Kebangkitan manusia bangkit bukan jasad jalan sendiri nggak ada rohnya. Di situ jasad akan muncul dengan rohnya masing-masing. Nanti yang ketemu saya manggilnya ya Mas Novel, Mas Novel gimana kabarnya? Yang namanya Anton, Pak Anton gimana kak? Kabarnya sesuai dengan namanya masing-masing ketika hidup di di dunia sesuai dengan nama yang diberikan orang orang tuanya nama yang melekat dari orang tuanya itulah yang akan menjadi namanya sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala namanya tidak akan pernah berubah itu nama yang melekat terus karena itulah kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dalam syariat berilah nama anakmu nama-nama yang baik Karena dengan itulah nanti akan dipanggil Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani Setelah itu di padang mahsyar Dari mahsyar jalan menuju surga atau nerah? Neraka Masuk surga fisiknya berubah lagi Masuk neraka fisiknya berubah lagi Ruhnya gak pernah berubah Ruhnya tetap Ruh itu Ruh itu tidak punya tempat fisik berdasarkan hadis-hadis yang ada hanya di alam bar barzah bebas hanya di alam barzah tapi kalau di alam yang lain Ruhnya ada fisiknya di dunia fisiknya namanya jasad di alamnya ruh itu namanya ni sul sulbi namanya sulbi tapi bagaimana Wallahu alam nanti ketika di mahsyar namanya juga ja jasad, walaupun jasadnya nanti wujudnya yang adanya macam ah? macam sesuai amalnya, tapi dikatakan dibentuk ulang, dibangkitkan seperti wujudnya ah? awal ketika hidup di dunia lah inilah ruh inilah ruh lah kita nggak usah sibuk, mohon maaf jangan sibuk membahas ruh ini ruh itu, tapi sibuklah bagaimana caranya ruh kita ini sampai lagi ke surga Bagaimana bisa nanti Betul-betul kembali ke tempat A Asalnya nah, Karena asal kita dari tempat yang tinggi Di surganya Allah Ta'ala Jangan sampai dikembalikan di tempat yang rendah Yaitu neraka Bagaimana caranya kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka disitulah diajari Jangan kotori rohmu Jangan kotori Rohmu Nah dalam kehidupan sehari-hari Sebagai manusia Maka kita penasaran saya mau nanya boleh nih. Ini bagian Asik baru ngomong 24 menit. Ya. gini aja udah 24 menit apalagi mau membahasnya. Ini baru pemanasan ini. Ya, baru pemah, pemanasan. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Bu. Ibu? ibu. Kalau lagi sakit hati bilang sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Ada begitu? nggak ada. Sakitnya tuh di sini, ada? Enggak ada. ada. Sepakat seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan. Sakitnya di mana? Di sini. Uh. Di area da? dada. Betul. Spesifiknya di jantung. Spesifiknya di jan? jantung. Makanya kalau ada berita yang menyenangkan, rasa enak tuh di kepala atau di dada? Dada terasa Lapang, kalau ada berita yang enggak enak, yang rasanya sempit, di mana nyesek, nyesek ya, nyesek tuh di mana di kepala? enggak nyesek yang mana? Yang nyesek, dada. dadanya terasa se sempit, dada terasa sempit. Disitulah kemudian ulama menjelaskan, ruh itu berada di seluruh tubuh manusia, tapi pusatnya ruh ada di dalam jan jantung. Pusatnya ruh ada di dalam jan jantung makanya kita kalau nggak nggak enak hati ya yang rasa nggak enak ya di jantung itu jantungnya rasanya nggak nggak enak dada sebelah kiri kalau senang rasa enak itu yang ngumpul di dada sebelah kiri sebelah kiri Tempatnya jan, jantung pusatnya di situ maka dikatakan dalam syariat kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW di dalam tubuh ada segumpal darah yang udah menjadi daging itu dinamakan jantung jantung, kalau dia baik maka baik semuanya kalau dia buruk semuanya jadi bu jadi buruk itulah hati, itulah ha? hati, jantung fisiknya tapi batinnya namanya ha? hati, hati itulah nama lain dari ruh hati itulah nama lain dari ruh, ruh ketika berpikir disebut dengan nama akal ya Ruh ketika merasa disebut dengan nama hak Hati Nama hati Tapi ruh sebagai nyawa disebut ruh Ruh sebagai nyawa disebut ruh Makanya kalau kita lihat di Al-Quran atau hadis Ada kata akal, ada kata kolob, ada kata nafas, ada kata ruh Sebetulnya itu sekian nama untuk satu nah Nama ruh Itu sendiri menjadi macam-macam sesuai fungsi oke okay. dari sini selesai sebetulnya pengajian rahasia roh singkat dulu, sekarang makrifat ya biar selesai ya makrifat kalau kita baca kitab zubat awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistukani wanutku bisyahadatin uktubiro li imani mimankodaro itu santri-santri pondok-pondok pesantren ya Insyaallah apalah itu ya wajib dihafalkan kitab Zubat itu kita fiqih di awal kitab Zubat itu disebutkan awal wajibin alal insani ma'rifatul ma rif ma ilahi bistikani jadi kita enggak usah bahas-bahas ma'rifat Kenapa karena itu kewajiban pertama kita jadi nggak mungkin kita syahadat tanpa ma'rifat nggak mungkin jadi orang yang bersyahadat itu sudah bermak bermakrifat oh kamu belum ngaji makrifat ma'rifat oh, kalau saya nggak bermakrifat nggak syahadat ma'rifatul ilah kenal Allah kenal Allah saya tahu yang ciptakan langit siapa Allah saya tahu yang ciptakan bumi siapa Allah saya tahu yang menghidupkan saya siapa Allah saya tahu yang maha mematikan saya siapa Allah saya tahu sifat-sifatnya Allah Itulah yang namanya makrifat di dalam syari syariat. Jadi, makrifat dalam syariat itu kamu kenal, yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu ucapkan "La ilaha illallah", disitulah makrifat sama dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, perlu dibahas lagi. Nah, ulama kemudian menjabarkan makanya makrifat itu caranya caranya ada du, dua. Yang pertama lewat wahyu, lewat wahyu baik itu wahyu Al Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Karena kita nggak nggak tahu yang ciptakan itu adalah Allah kecuali diberitahu oleh Allah. Allah kita nggak ngerti yang menghidupkan itu Allah kecuali diberitahu oleh Allah Allah ngasih tahu lewat siapa? lewat utusannya para nabi dan rasul disitulah diantara fungsi nabi dan rasul mengenalkan hamba-hamba Allah ini bahwasanya Tuhan mereka pencipta mereka hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya ma'rifatul ilah mengenal yang maha menciptakan yang kedua kalau misalnya Nah, ini ada kejadian ini. Di satu daerah, di tengah hutan belantara, mungkin pedalaman Antartika, yang sampai sekarang jadi misteri Antartika, ada di di mana gitu ya? Uh, masuk di pedalaman pegunungan es misalnya, ada satu orang nggak pernah ketemu manusia. Nggak pernah ketemu manu manusia. Kumpulnya sama penguin Ya, kumpulnya sama beruang es tidak pernah ketemu manusia kemudian bisakah dia makrifah dengan Allah Ta'ala kok diam semua kenapa nih fitrahnya manusia itu sudah mengerti yang menciptakan semuanya adalah yang maha kuasa maka dibekali ruh untuk berfikir Ruh untuk berfikir Nanti dengan melihat langit Dengan melihat bintang-bintang Dengan melihat rembulan Dengan melihat ciptaan Allah Nanti lambat laun dia mengerti Semua ini ada yang menciptakan Semua ada yang menciptakan Ini ada Tuhan yang menciptakan Itulah ma'rifah Bukan dengan ayat Bukan dengan hadis, Bukan dengan rasul Tetapi dengan menggunakan a. Ah? akal fikirnya,lah nah, gabunglah ini makanya kalau orang hilang akal dia tidak kena sanksi apapun dalam syari syariat. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan akalnya untuk berpikir tentang siapa yang menciptakan segala galanya. Sampai di sini jelas. Saya sengaja ini segera selesai. Terus kita akan beralih ke dalam pembicaraan yang lebih menyenangkan. Saya nggak pengen ada lagi yang nanya-nanya sama saya. Pip makrifat itu apa? Iya. Pip bagaimana kita bermakrifat ruh itu seperti apa? Ruh itu seperti a? Seperti apa? Jawaban saya sederhana. Mau tahu wujud ruh seperti apa? Ya, Tunggu malaikat nanti datengin kamu. Iya, yeah. jangan segera. Tunggu saja, sabar. Nanti malaikat Israel datengin kamu, nyabut nyawamu. Udah, nanti kamu akan ketemu ruh ketemu dengan ruh. Kalau udah lihat ruh itu seperti apa, tolong jangan beritahu saya. Please, jangan. Nah, nanti datengin saya, babe, pengen, ikut, Pengen taurus juga enggak? Gitu. Ikut saya yuk, ya. repot itu. Itu re, repot, gak usah bahas, ruh gak usah bahas, ruh tapi bahas. Bagaimana kita menjadi manusia yang ruhnya itu tidak dikuasai jasmani, tapi ruhnya menguasai jasmani. Bagaimana tinggal di dunia, tidak dikuasai dunia, tapi bisa menguasai duni, dunia karena Ruh ini cerdasnya luar-luar biasa ikhwani rahimakumullah. ma'rifat tadi itu berarti bagaimana? mengenal Allah ta'ala dari mana kita mengenal Allah? kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW berarti mengenal Allah lewat siapa? lewat Nabi Muhammad SAW karena itu para ulama, ijma ulama yang paling, paling tinggi ma'rifatnya Nabi Muhammad SAW karena itu ijma ulama kalau pengen makrifat kita nambah harus nambah kenal dengan Nabi Muhammad s.a.w. nambah kenal dengan Rasulullah s.a.w. kalau kenal Rasulullah s.a.w. kenal cara makannya kenal cara tidurnya kenal cara berjalannya kenal cara berbicaranya kenal cara berdagangnya kenal seluruh aktivitas Nabi Muhammad s.a.w. kita praktekkan kita contoh nanti kita akan kenal Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari yang lain lebih dari yang lain disitulah akan membuahkan yakin membuahkan al yakin, ini yang akan saya bahas Insya Allah dalam waktu kurang lebih entar lagi azan ya, ya ya 10 menit lah maksimal insyaaknya kan 19.11 tuh kurang 3 menit lagi, kurang 2 menit ya, ya tambah 5 menit lagi boleh? boleh, boleh. gak terasa ya, udah habis waktunya udah paham rahasia roh? Masya Allah, gak nyampe satu jam Ahli ruh semua <laughs> Ahli ruh semua Jadi kalau ada orang nanya ruh Jawabannya apa? Urusannya Allah, bukan urusan kamu, urusan saya Selesaikan Yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah Allah bilang aja Allah aja bilang ruh urusannya Allah Kok kamu mau gaya-gaya ngurusi Ruh, udah gak usah gaya, urusi yang lain Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala Kulir ruh min amri Rabbi. Enak atau gak enak? Enak, Allah gak ngasih beban aneh, aneh. Kok kita berpikir yang aneh, aneh. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada orang yang nanya, Bib wujud roh saya kira-kira seperti apa? Ya udah, jawabannya tunggu malaikat Israel cabut kamu. Nanti kamu akan melihat sendiri wujud rohmu. Mungkin, itu masih mungkin loh ya. Karena saya juga nggak tahu di alam barzah ada cermin nggak ya? Kalau di alam barzah nggak ada cermin, kira-kira ruh itu bisa nggak dipakai kamera gitu? Ruh di alam barza pakai kamera gitu? Lihat gitu, bisa nggak? Wallahu'alam belum ngalami kok. Mau, mau coba ngalami? Jangan. Kita mau hidup yang panjang. Pasti berakhir, hidup ini pasti berakhir untuk setiap manusia. Nah, juga kita nggak ngerti loh. Nanti bisa lihat wujud kita nggak? alam nggak ngerti. namanya juga itu mis teri rahasia kalau ada orang yang nanya bib kira-kira bib ya ruh itu jenis kelaminnya apa <tuk> ya jawabannya sederhana manusia itu ada dua laki dan perempuan maka ruh sama dengan manusia ada ruh laki-laki dan ada ruh perempuan itu jelas namun jenis kelaminnya yaitu bib nanya lagi Ustadz kira-kira roh bisa terbang apa enggak ya Allah, ngomot terus apa manfaatnya kalau kamu tahu roh bisa terbang jangan khawatir di dunia ini kita nggak bisa terbang, Allah kasih pesawat kok gitu aja kok, repot betul kita nggak bisa terbang, Allah kasih pesa pesawat kita nggak bisa nyelam, Allah kasih kapal so kapal selam nah kok mikir nanti di alam barza terbangnya gimana, Bet emang perlu terbang? Mikirnya aneha, aneh ha, aneh-aneh. Yang mikirnya begini-begini, biasanya ujung-ujungnya kongslat, kong jegelek. Nah, albulahamin, dalik. Tahu, kongslat terus. Kalau ada listrik di rumah lo, kongslat, korslet apa kongslat tuh istilahnya ya. Terjadi uh, kecelakaan kabel ketemu kabel, apa namanya? Ya sudah kongslat gitu aja ya. Nah, pegangsernya akhirnya apa? Jepret terserah jepret jeglek macam-macam tuh bahasanya, iya terus akhirnya apa listriknya mah mati. Nah itu otak ya otak kalau banyak banyak mikir roh rohnya protes sama rohnya dijeglekin jeglek gitu ya. Akhirnya black out gak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi gak bisa mikir apa apa makanya nggak usah banyak mikir aneh aneh sukanya mikir aneh aneh. Ada yang nanya bib kira-kira roh itu sholat atau tidak ya kamu tuh ya sholat pakai ruh yang sholat ini manusia fisiknya sholat hatinya juga so sholat nah, berarti ruhnya perlu wudhu nah ini jelek lagi <tik> yang di wudhu itu bukan ruh yang di wudhu itu jasad kalau jasadmu wudhu nanti ruhmu jadi su suci ruhnya muslim udah suci Dikatakan suci karena ketempelan dosa. Iya dibersihkan dengan ruh. lagi. Pip. Iya. Ruh bisa kenalan sama Jin apa ndak? Wah. Masya Allah. Wong Jin saja juga penasaran sama ruhnya dia kok. <tuh>. Jin itu kan nama. Jin itu kan nak. nama makhluk. Untuk hidup kan Jin butuh ruh. Yang gak butuh ruh itu kan kambing. Ya sapi itu gak butuh. Ruh, makanya selesai Makanya selesai Jin tuh ada rohnya oh, Jinnya juga bingung kok wujud rohnya Jin seperti apa kok, seperti apa ya wujudku Jinnya juga bingung Jangan kemudian roh saya berinteraksi Dengan jin, Masya Allah Ya beb yang malam Jumat gentayangan tuh Rohnya siapa Gak ada roh gentayangan malam Jumat Ya, yang gentayangan malam Jumat itu Malaikat Jadi jangan suka apa namanya Terkena uh, ya propaganda-propaganda untuk menjelekkan malam Jumat malam Jumat itu malam sholawat malam Jumat itu malam alkahfi ya malam Jumat itu malam di dzikir malam Jumat itu malam hari rayanya umat es is Islam makanya nanti Antum muslim kalau jadi sutradara mulai ganti jangan buat film-film serem malam Jumat malam Jumat Masyaallah pencemaran malam Jumat ini Ibu. malam Jumat. Padahal kalau malam Jumat itu yang kita dengar ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli 'alaihi wa betul? Batal, batal. Ya Nabi salam 'alaika. Ya Rasul salam 'alaika. Ya Habib salam 'alaika malam Jumat betul jangan malam Jumat Hihihi. aneh itu pelecehan malam Jumat anehnya aneh itu kok kita-kita ini loh kita-kita ini kok sukanya buat jadi malam Jumat malam serem padahal itu malam yang paling muli, mulia rubah ya rubah malam Jumat malam yang paling mulia nanti kalau membuat yang serem-serem malam Ahad Malam Minggu, biar orang takut keluar hari Sabtu malam Minggu. Hmm. Hati-hati lo malam Minggu. Hmm. Itu biasanya nongol di situ. Malam Minggu dia, tuh mm -mm. kalau malam Minggu malam Jumat, pengajian dia. Hmm. Kalau malam Minggu dia nongol di situ, serem. Hati-hati kamu. Kan begitu. Apakah ada roh gentayangan? Tidak ada roh gentayangan Dalam arti dia bebas Setelah melakukan tindakan kejahatan Dalam kehidupannya Bunuh diri, gantung diri Atau yang mengalami kecelakaan Sebagai seorang syuhada Dia ditabrak kemudian akan gentayangan Di jalan itu muncul dengan wujud berdarah Kemudian nakut-nakutin sopir Tidak no. ada Ruh itu cuman Tempatnya kalau meninggal dunia di alam bar? Barzah. Kalau ruhnya baik, diletakkan dikubur dalam nih? nikmat Kalau ruhnya buruk, diletakkan dikubur di A? Azam. Na'udzubillah nih? Nah, Lalu yang baik ini ada ruh-ruh yang berpangkat. Ruh-ruh yang berpangkat. Ruh yang berpangkat ini sewaktu-waktu boleh melakukan perjalanan. Boleh melakukan perjalanan. Kenapa? Punya visa, saudara-saudara. Punya visa, kalau enggak punya visa, enggak bisa keluar no? negeri. Kan begitu ya? Pakai V, visa ini ruh yang istimewa, dalilnya dalilnya adalah perjalanan Isra' Nabi Muhammad saw Disitu Nabi berkumpul dengan ruhnya para nabi dan rasul di mana di masjidil Aqsa so, ngapain sholat berjamaah makanya para ulama suka siapa tahu di majelis kita hadir ruhnya orang-orang yang soleh itu karena memang ada dalilnya bukan nga, ngasal bukan asal ucap Nah itu kan nabi dan rasul al ulama waratsatul ambia para ulama adalah pewaris para para nabi mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para nabi tapi enggak semua orang yang duitnya dikit kan cuma bisa main di taruh yang duitnya banyak bisa pergi ke bandung duitnya lebih banyak pagi bisa terbang ke luar nah. Negeri kan seperti itu, yang amalnya semakin besar, ada kebebasan-kebebasan tertentu di alam bar barzah. Bagaimana bentuknya? Yang ada dalam syariat yang kita dengar adalah beberapa kasus peristiwa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, yang tidak akan saya bahas malam hari ini. Enggak, enggak urgent, soalnya ya, enggak ur-urgent. Jadi, malam Jumat itu ruhnya pada sholat watan yang jahat, rohnya lagi dia jahat, nah itu babe, kadang-kadang kok di tempat-tempat bekas bunuh diri atau kecelakaan, kok ada suara <Sess> suara aneh, aneh gitu ya apa itu babe? itu setan itu se? setan karena setan itu ahli menggoda manusia setan itu kerjaannya cuma satu bayangkan, kerjaannya cuma satu selama-lamanya Ya, dari mulai dilaknat sampai nanti kiamat, kerjanya cuma goda manusia. Kira-kira profesional enggak dia? <guruh> profesional kira-kira? Jadi ada setan spesialis kecelakaan. Itu ada. Ada. Wah, itu kerjanya menyerupai apa namanya? korban-korban kecelakaan, -korban kecelakaan. Nanti jadi serem tempat itu. Itu se setan, setan. Ada sedikit humor, boleh ini humor ya. Tapi jangan dianggap sebagai kebenaran. Boleh. Iya. ada satu ulama diminta mem membacain orang kesurupan. Nah, mau tahu cerita lebih lanjutnya? Selain waktu ketemu saya, saya ceritakan langsung. Yang lucunya di sini itu ya. Lucunya di sini. Mau tahu lebih lanjut? Nanti ketemu saya, VIP. Ceritanya gimana? Iya. Ada. Oh, cerita yang begini-begini mahal, tidak untuk di share layak ramai. <tuh> ya. Untuk khusus kok, khusus secangkir kopi saya ceritain nanti. Ya. Nanti saya ceritain. Terakhir 45 menit udah terasa, udah waktunya ha? habis. Jadi perjalanan manusia dari surga pindah dari subi ke subi subi subi, nanti masuk ke perut ibu, kemudian naik wujudnya visi. Kemudian, dengan wujud ini numpang ke alam dunia. Dunia setelah itu nanti dikeluarkan dari fisik, masuk alam bar. Barzah setelah itu dibangkitkan, masukkan dalam fisik lagi untuk dikeluarkan dari alam barzah ke alam syahadah. Namanya Padang mah Mahsyar. Dari Padang Mahsyar nanti dibawa ke alam akhirat, yaitu surga atau nera neraka. Itu perjalanan ruh. Nah, wujudnya ruh seperti apa? Wahyu ruh. mereka nanya sama kamu tentang ruh. Jawabannya apa? Urusannya? Allah, jadi nggak usah ngurus ruh, yang kita urus amaliyah. Gimana caranya ruh kita bersih, ruh kita tetap sesuai fi fitrah Oke, akhiran. Jadi makrifat tadi apa? Kenal allah. Allah. Nah orang kalau udah kenal Allah, jadinya yakinnya kuat, kuat yakinnya. Oh, yang mematikan saya hanya Allah. Divonis sama dokter, ibu, bapak bapak ibu kena penyakit langka belum ada obatnya perkiraan kami dua jam lagi mati Loh, boleh enggak dokter ngomong begitu boleh karena dengan il ilmunya perkiraan kami berdasarkan data-data yang ada perkiraan kami sikapmu apa dokter. masa dua jam lagi saya mati dokter Kasih mati duluan. Wah, uh, stres, marah-marah sama dokternya. Iya, teriak-teriak kan nggak nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Orang yang udah kenal Allah taala nyante. Terima kasih Pak Dokter atas penyampaiannya sesuai yang ilmu Pak Dokter pahami. Ya itu kewajiban dokter nyampaikan sesuai il ilmunya. Tapi saya juga punya ilmu Pak Dokter apa? Ma'rifah. Masya Allah. Bagaimana Ma'rifah? mati nggak nunggu difonis sama pak dokter bisa jadi yang memfonis mati duluan pak <tik> Wah. dokternya jawab terima kasih atas penyampaian ilmunya Wah, ini sama namanya berbagi il ilmu yang menghidupkan hanya Allah pak yang mematikan hanya Allah yang bisa menyembuhkan juga hanya Allah tapi kenyataan ini saya terima Allah juga ngajarin saya untuk belajar dari dok Dokter, saya akan siap-siap pak, nanti tolong Pak, kalau saya benar-benar 2 jam lagi meninggal dunia pak, insyaallah Tolong pak kuburkan saya secara islami, bla bla bla bla bla bla Setelah itu nyantai saja, nggak berpikir mati, menikmati hidup Menikmati hidup, Wah, anaknya dipanggil, nah sini jiom anaknya, jangan, mau mati bapak Buat heboh semua, oh orang gaduh semua orang, nyantai, tenang dan itu seperti yang dilakukan oleh almarhum ayahnya Habib Syah bin Abdul Qadir sejak solo. Ya, ayahnya itu dengan firasatnya, dengan firasatnya, sebagaimana Rasul sampaikan, itaku filosofal, mumin binurillah. Ayahnya Habib Syah itu dengan firasatnya tahu kalau akan meninggal dunia. Beliau imam masjid, hari Jumat berangkat dari rumah ngomong sama istrinya, anu ya ke masjid dulu dan insya Allah nggak kembali. Aku mau meninggal dunia maafkan salah-salahku enggak kamu, enggak enggak, ini bener. ya aku akan meninggal dunia, kemudian pakai baju terbaik, sarung terbaik semua serba baru, parfum yang juga paling belum pernah dipakai, yang terbaru dipakai, berangkat ke masjid kemudian bicara, bicara sama makmum di belakangnya kamu di belakang saya persis, nanti kalau terjadi sesuatu sama saya, tolong gantikan saya saya ini mau meninggal dunia ya makmumnya bingung juga ya santai gitu Allah hudbar sholat Jum'at sholat Jum'at ngimamin ngimami sholat Jum'at ini saya udah baca banyak biografinya wali tapi yang seperti ini saya belum ketemu yang seperti beliau rahimahullah saya belum ketemu yang seperti ayahnya Habib saya, saya belum ketemu kenapa? meninggal dunia, sudah dapat firasat dulu ngomong kepada keluarganya minta maaf Rangkat dengan khudu zinataku masjid Diamalkan betul itu Pakaian yang terbaik Yang dipakai, dipakai Sampai di masjid Kemudian ngimami Sholat Jumat Sholat Jumat Imam Sholat Jumat Bukan meninggal di hari Jumat Banyak orang meninggal di hari Jumat Tapi ketika Bukan sholat Banyak orang meninggal sholat Bukan di hari Jumat Banyak orang meninggal sholat di hari Jumat Tapi bukan pas sholat Jumat banyak orang meninggal pas sholat Jumat tapi jadi makmum bukan jadi imam ini meninggal sholat Jumat jadi imam sholat Jumat sujud meninggalnya dan sujud yang terakhir sujud yang terakhir gimana nih caranya punya ruh yang seperti itu ya ruh yang seperti seperti itu Asyik betul ruhnya bisa bisa merasakan ruhnya bisa merasakan almarhum ayah saya Sebelum meninggal berapa hari uh, berapa bulan udah ngomong sama saya kamu jangan pergi dakwah keluar pulau dulu kenapa bapakmu mau meninggal gak lama lagi ya jadi saya mau pergi tanya siapa berangkat enggak apa tapi cepet balik cepet pak balik hari senin mau meninggal hari sabtu udah ngomong sama teman-temannya saya mau meninggal tolong dimaafin saya seger sehat naik motornya motor listrik itu eh, naik motor deh listrik kemudian hari senin pagi dipijetin sama teman-teman saya dipijetin terus ngomong sama mijetin kamu itu loh yuk kok mijetin saya sini biar kamu saya mijetin justru teman-teman saya dipijetin ayah saya terus dibisikin bentar lagi Israelnya menjemput saya bentar lagi satu jam kemudian meninggal dunia enak ya punya ruh begitu ya ruhnya ngasih tahu dulu tapi kadang kamu dikasih tau roh sama roh kan gak percaya ruh, ruhmu kadang suka ngasih tahu loh hati-hati ada momen di depan oh nggak ada ngeyel betul kena momen kamu itu namanya vira virasat, nah virasat ini kerjanya ruh, bukan ah pikir otak, bukan, tapi kerjanya ruh, ruh kalau semakin bersih dengan iman dan amal soleh, alladzina amanu wa amiru solehat, iman dan amal soleh, maka akan jadi sesuatu yang luar biasa, sebagai penutup, karena bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan pengumuman dari saya, Habib Novel Al Idrus kalau ada yang nanya sama saya Habib Ramadannya kapan? saya ya Ramadannya kapan? Jawaban saya, kalau saya, kalau saya, saya, saya kapanpun dan dimanapun akan selalu mengikuti keputusan pemerintah. Pemerintah bilang, hari Sabtu, ya saya ikut. Pemerintah bilang, hari Ahad, ya saya ikut. Itulah fungsinya pemerintah, fungsinya pemerintah di situ. Habib, kalau ada yang mau hari, hari apa namanya, Ramadannya tanggal sekian, hari Sabtu misalnya, gimana? Ya nggak apa-apa, kan ada yang, yang punya fatwa dari, dari ulamaknya ya, ulama umatnya dengan ilmunya, iya nggak apa-apa. habis kalau ada yang Ramadannya hari Jumat, Allah alam itu enggak ngerti saya, belum dengar belum dah dengar. Kalau ada yang bilang Ramadannya hari Ahad, Ahad misalnya, oh nggak apa-apa, asal jelas itu yang memfatwakan, apalagi itu pemerintah, pemerintah tinggal diikutin. Yang perlu kita bahas adalah yang tidak mau puasa itu loh dibahas. Ruwet. Kalau kamu kenapa puasa hari Sabtu, kamu kenapa puasa hari hari Ahad? Ini semuanya orang puasa yang dibahas Nah yang puasa kok nggak dibahas <risas> Paham? Maka jangan bingung tanggal satunya kapan Tapi mulai kita tanya anak kita perempuan Kamu udah balik belum? muda? Siap-siap kamu puasa Anak kita laki-laki Kamu udah balik belum? Kamu puasa loh nanti Jangan sampai ada anggota keluarga kita Karyawan kita Yang Ramadan tidak berpuasa Mikir itu itu baru namanya ahli ma'rifah Orang ahli ma'rifah tuh begitu Orang ahli ma'rifah Ngakunya ahli ma'rifah Punya utang bingung Masya Allah, pusing bu Saya jawab, belum ma'rifah kamu Ya Kalau kamu udah ma'rifah nggak akan pusing Kenapa? Hutang tuh dibayar selesai kok nah, Masalahnya itu, bim Mulai asik gitu kan Masalahnya itu Apa masalahnya? Ya itu, bim yang buat bayar enggak? ada, oh enggak masalah dulu kamu juga enggak ada dulu kamu juga enggak? ada, sekarang kamu ah? ada, loh untuk mengadakan yang tidak ada jadi gede seperti ini Allah bisa masa urusan duit sekian juta Allah enggak bisa mana makrifahmu?